jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe yang udah subscribe di like, komentar jangan ya lupa masak apa ya jangan lupa subscribe belum, yang belum subscribe, karena subscribe mu semangatku hari ini mau bikin jangannya uh, sama tadi gandos ini bahan bahannya ada gula merah gula pasir, garam uh, dua lembar daun pandan oke, kita nyalakan dulu nomornya pisang ini ada santan kelapa kantil ya apa, kelapa yang pertama, santanan kelapa yang pertama itu kita masukkan gula merahnya barengan dan gula pasir untuk komposisinya itu kurang lebih 2 oz terus, kita campurkan juga garamnya itu setengah sendok teh dari nah, sini, biar sedikit dulu Zaman dulu, biar mendidih sambil biar gulanya ini halus, larut dalam air panas ya. Larut ya, oke. Okay. Lebihnya boleh, Bunda tambahin kayu manis cengkeh itu sesuai selera aja. Yang pengen rasanya kayak hotel atau seperti udah mendidih. Kita masukkan karena ini ya udah matang Ini mendidih, ini nanti akan tumpah-tumpah. Pastikan apinya kita saja. Itu sudah aman. Ambil diaduk-aduk pelan-pelan ya. Ini udah mateng. Nanti kita siap untuk disajikan. Disajikan. Sama, Oke, ini udah matang. Ini ada gandos berbahan tepung ketan dan kelapa parut. Ini ada kolak, pisang, berbahan santan, dan pisang ditambah gula merah. Oke. Bahan ini cukup beli, enggak sampai 15000 tapi bisa disajikan untuk keluarga Anda di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.